Ini mampu kecut, Derek Dedek mampu kecut Turun adus Aduh, Syuh Jalan-jalan Aduh, Syuh Biar cantik Ya Biar wangi habis itu jalan-jalan Ya Ayo oh -oh. ayo Mandi, ayo Mbak Mandi mbak, aku mau jalan-jalan, apa mau sekolah? ulo oh, mandi udah siang, heeh, hmm, perawan pelawan ulung adus jorok, ih jorok ulung adus. Esi mam buka, jodoh olak, yuh, ayuh, <hesitation> anak kecap, pergi ulung adus, jorok ke, <hesitation> anak kecap, apa aku wek, <hesitation> olol olak, action boy. Apa, apa, dapeke ndok, ndok, teman eh ndok, ndok, ndok, tangi ndok, ndok, tangi ndok, tangi ndok, ndok, ndok, dang. eh ndok, ndok, mundangi kayak neneng mandi iya mba iya mbak aku mau mandi Mbak. ayo kayak diundangin yang baik kaya. diundangin yang baik kalau nadus. ya nguluk cengengesan baik eh Elin, ini mau mimi, ini mau bobok, iya. E eh, eh, uh -uh. alat mimi, iya. E alat mimi apa orang? Eh, waduh, nundangi, nundangi keneng, eh. belum bawa ini belum bawa, ah, ah, ah belum ngantuk, iya, yo, eh, eh, ayo. Ayu, malu apa ora Ayu, uh -uh. Shhh. Shhh. eh, eh, eh, apa malu para, eh? Ayu, ayu, ayu? pengen juga dong, bisa, ba kok? Bobo, wiswangi, ni Eh? <laughs> ah, saya akan berjalan eh? baik Bobo, wiswangi, ni Bobo, Ngasuk sekolah Ngasuk dari kawan Ya? Hmm? -mm. Bobo Bobo, ya? bubuh ayo ayo Bobo oh. eh eh eh malah cengengesan baik ayo ayo apa yang bareng ayo eh sama siapa gue malah ke siapa cengengesan baik <hesitation> uh -huh. oh. Medin, medin Shush. Shush. Shush. Eh. Yeah. Halo <hesitation> <tutup> kok Kan <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> sampai kun bubuk, eh cumurai lan cipet, dan kayak memakai mah nangka pegawaian, oh oh iya pegawainya kelas petok neng oh oh ya oh uh oh ya, oh iya, uh -oh, iya. Uh, tuh memakai tuh lain dasar ijem gitu. Masuk angin We. Geuk andeuk andeuk Ya gendang ya Eh Iya iya iya pengen minyak iya. mandi tentu. Iya. Aja berbuat Aja ya? Iya. <tumit>. <tumit>.